Minggu adik-adik, halo adik-adik. Halo Kak Audrey. Nah, bagaimana kabarnya semua hari ini? Nah, Kakak harap adik-adik di rumah masih sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya, Kak Rachel, apa kabar? Oh, saya baik, Kak. Rachel baik sekali. Kalau Kak Audrey, bagaimana? Kabar aku juga baik-baik nih, Kak. Tuhan, gitu, Kakak harap adik-adik juga baik-baik aja ya di rumah. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa bertemu langsung di gereja, namun semangat beribadahnya nggak boleh berkurang ya, adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kakak mau kenalin kakak-kakak yang akan melayani kita pada hari ini. Nah, di samping kakak ada Kabram yang akan menjadi gitaris, ada Katomi, Kahonis, yang terakhir ada Kak Audrey dan Karecil sebagai liturgos. Nah, Karecil dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian pembuka kita di pintu muku datang. Ikutin gerakan kakak ya. tangannya sampai di depan mulutnya nih kalau udah begini-gini nih. Nah gimana kalau kita nyanyi satu pujian lagi biar tambah segar dan tambah semangat. Bener gak kalau dia ya kan? Bener banget Kak Nah sekarang Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan With Christ in the Vessel. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik. teduh selesai nah adik-adik karena kita sudah mengambil waktu untuk bersaat teduh tandanya kita sudah masuk dalam ibadah, nah Kak Rachel dan Kak Audrey berharap adik-adik masih dalam posisi berdiri yang baik ya Kak Rachel dan adik-adik tahu gak sih, kalau di dalam kehidupan kita, kita harus selalu taat sama kehendak Tuhan, walaupun agak susah ya, karena taat sama Tuhan akan mendatangkan berkat untuk diri sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita untuk itu mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 225 Saya Mau Ikut Yesus ya, Masuk dalam doa pembukaan Nah bagaimana nih sikap doanya adik-adik? Nah lipatkan tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur karena pada hari ini Kami dapat berkumpul untuk melaksanakan IHMPA secara online Kiranya engkau memberkati kami ya Tuhan Engkau berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Dan adik-adik yang akan mendengarkan kiranya IHMPA kami dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini, Kak Rachel dan adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian. Dibuka ya kitabnya. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 143 ayat yang ke-8 sampai ke-12. Sudah ketemu? Masmur 143 ayat yang ke-8 sampai ke-12 yang berbunyi demikian Bacaan Masmur pada hari ini terambil dari Masmur 143 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12 Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya Beritahukanlah aku jalan yang harus ketempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa mengambil kesimpulan untuk selalu percaya sama Tuhan saja. Nah, karena hanya melalui Tuhan saja yang bisa menolong kita di dalam kesulitan yang kita alami di dalam hidup kita. Jadi, kita harus selalu sepatu sama kenak Tuhan ya, agar kita bisa hidup dengan damai hanya karena berkat Tuhan pada kita. Untuk merespon maskur yang sudah kita bacakan tadi, kita akan bernyanyi pujian yang berjudul "Tuhan Betapa Banyaknya". adik-adik saat hari Minggu. Senang sekali Kapuji hari ini dapat menyapa adik-adik kelas 1, 2 dan juga 3 dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Coba Kakak -kak absen dulu. Halo Noel, Mika, Juno, Davina, ada Fani, Karin, Re Renaya. Juna ada enggak? Tobi Javier, Abi, Salvi, Mia Mori, Cecil, Weli, ada Jesse enggak ya? Ada ya, ada Nathan juga, Beatrice, Halo, Brandon, Jenna, Lovely, Kenneth Ada ya semuanya, semua sudah mandi belum, sudah wangi Kita sudah siap untuk ibadah ya Oke, adik-adik boleh siapkan dulu alkitabnya... ...bacaan kita hari ini... ...dari ulangan 30... ...ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ulangan 30... ...ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Oke, kalau belum bisa... ...adik-adik boleh minta bantuan... ...mama, papa ya... ...untuk e, membuka alkitabnya. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah... Kita simpan dulu alkitabnya, kita berdoa, adik-adik ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah membangunkan kami pada pagi hari tadi. Sebentar ya Tuhan, kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga peralatan yang kami gunakan untuk beribadah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik ambil Alkitabnya. Kita baca yuk Alkitabnya bersama-sama. Yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari ulangan 30 ayat 1-6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berilaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan hak segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini baik engkau maupun anak-anakmu dengan se segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau sekalipun orang-orang terhalau daripadamu di ujung langit dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun ia akan mengambil engkau Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu dan engkau pun akan memilikinya pula ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu dan Tuhan Allahmu akan menyuanat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup demikian pembacaan Alkitab Adik-adik pada zaman dulu ada sebuah bangsa bernama bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel ini tinggal di Mesir. Tetapi karena Tuhan sayang sama mereka, Tuhan menjanjikan sebuah negeri untuk mereka adik-adik. Nah mereka pada suatu hari keluar dari Mesir. Nah ini gambarnya adik-adik ada di sini. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan dipimpin oleh Nabi Musa. Sebetulnya adik-adik jarak antara Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu tidak jauh. Tapi Tuhan membuat mereka melewati selama 40 tahun di jalan adik-adik, di perjalanan. Wah wow, lama sekali adik-adik 40 tahun. Nah kenapa kak? Karena Tuhan punya rencana terhadap bangsa ini adik-adik. Adik-adik karena mereka melewatinya lama selama 40 tahun. Jadi orang-orang yang, yang pertama kali keluar dari Mesir itu ada yang sudah tua adik-adik. Nah mereka ada yang meninggal di perjalanan. Ada juga adik-adik yang lahir selama perjalanan. Jadi mereka sudah berganti generasi. Nah... Orang-orang yang baru ini, yang baru lahir di perjalanan itu... ...mereka tidak sempat melihat mujizat Tuhan adik-adik. Mereka juga tidak sempat untuk mendengarkan perintah Tuhan. Apa sih yang disukai sama Tuhan? Apa yang enggak disukai sama Tuhan? Apa yang boleh dan apa yang enggak boleh adik-adik? Nah, pada bacaan kita hari ini adalah saat Nabi Musa mengumpulkan mereka... Untuk menceritakan kembali semua peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Semua mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan untuk mereka semua selama perjalanan adik-adik. Karena sebentar lagi mereka mau memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di sini Nabi Musa menceritakan kembali mujizat apa sih yang sudah uh, Tuhan lakukan untuk mereka. Kemudian menceritakan juga janji-janji uh, Tuhan, semua perintahnya Tuhan, larangan-larangannya Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa Nabi Musa menceritakan uh, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk adik-adik. Jadi mereka tuh suka melakukan hal-hal yang enggak Tuhan sukai, mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan marah. Nah di sini Nabi Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Begini nasihatnya, hai hey, segenap bangsa Israel, kalau kalian mau menjalankan perintah Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, maka kalian semua bisa mendapatkan berkat. Tetapi kalau mereka terus-terusan ya adik-adik berbuat dosa, gak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mendukakan hati Tuhan terus, mereka sudah tidak disayang Tuhan lagi adik-adik. Nah, ayo sama dengan kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dapat berkat Tuhan atau pilih gak disayang sama Tuhan? Coba yang mau dapat berkat Tuhan, angkat tangan. Iya, pasti semua angkat tangan nih ya. Nah adik-adik pastinya kita semua mau ya mendapatkan berkat Tuhan. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus mau menjalankan perintah Tuhan. Jangan buat hati Tuhan sedih. Jangan berbuat hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Gimana kak caranya? Kita kan masih kecil kak. Gimana cara membuat uh, melakukan perintah-perintah Tuhan? Nah coba kak Puji mau kasih beberapa contoh nih. Hanya contoh aja ya adik-adik. Contohnya? dengan kita saat ini nih sedang beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan Firman Tuhan, dan juga kita mau melakukannya itu salah satu hal yang Tuhan sukai lo adik-adik. Walaupun kita beribadahnya secara online terus nih kalau misalkan siapa yo yang suka ngambek-ngambek sama mama papa, yang suka nggak nurut sama mama papa, nah itu Tuhan nggak suka adik-adik. Tuhan sukanya kalau kita mau dengar-dengaran akan orang tua. Misalnya nih mama masak sayur, terus kita nggak suka sayurnya. Ayo kita mau makan nggak? ayo makan ya. Ayo angkat tangan dia mau makan sayur, coba yang pinter. Ah banyak nih kakak lihat, iya betul kita harus makan sayur, makan buah. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat adik-adik. Terus nih, kalau misalkan mama minta kita e, gosok gigi sebelum bobok. siapa yang suka nangis kalau diminta gosok gigi? Males kah? Aduh, udah mengantuk mau bobok. Ayo, enggak boleh ya. Adik-adik harus tetap sikat gigi, gosok gigi, supaya apa? Giginya kuat. Kalau giginya kuat, nanti kalau kita udah jadi omak-opak, tetap bisa makan makanan yang enak adik-adik. Nah, kalau misalkan kita mau makan juga jangan lupa berdoa, mau bobo berdoa kalau adik-adik mau sekolah online juga jangan lupa ya berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita mengerti apa yang disampaikan sama bapak dan juga ibu guru oh iya adik-adik sekarang kita juga lagi ada pandemi virus, virus apa ya? corona, betul, nah kalau kita nggak penting-penting kita nggak boleh keluar Terus kalau misalkan kita harus keluar, kita harus pakai apa? Masker, betul sekali adik-adik. Nah itu beberapa contoh hal-hal yang disukai oleh Tuhan adik-adik dan masih banyak lagi ya. Nah demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa terus hidup setia dan akan firman Tuhan. Amin. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti pada sehat, semuanya kan? Nah, tadi gimana? Kalian udah selesai mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak kan? Nah, sekarang kaftan pengen ngajak kalian buat melakukan aktivitas nih. Aktivitas kita hari ini, kaftan mau ngajak kalian buat bikin ini kipas kebaikan dan keburukan nih. Ada di dua sisinya, satu bagian yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang satu lagi yang disukai oleh Tuhan, semua perbuatan-perbuatannya bisa ditulis di sini. Nah, mari kita mulai ya. Pertama bahan-bahan yang kita butuhkan adalah karton. Bisa kertas karton, kertas HVS atau kertas apapun yang ada di rumah ya Adik-adik. Kedua, kita membutuhkan ini, stik es krim. Jika Adik-adik tidak ada stik es krim di rumah, Adik-adik bisa menggunakan sedotan juga bisa digabungkan jadi dua direkatkan dengan selotip ataupun double tip Nah, terus kita butuh pensil dan juga spidol dan jangan lupa lemnya lemnya ini sebagai opsional juga ya adik-adik jadi bisa diganti juga dengan double tip ataupun selotip jika tidak ada di rumah atau mungkin adik-adik bisa menggunakan staples juga untuk menggabungkan bagian kertas dari kipas ini Nah, ayo kita mulai yuk pertama adik-adik buat dulu ya bentuk dari kertas kipasnya ini di karton yang sudah disediakan ataupun kertas yang ada di rumah nah untuk membentuk kertas buat kipasnya ini adik-adik adik-adik bisa buat bentuk yang lain juga jika adik-adik suka misalkan adik-adik ingin membuat bentuk hati jika adik-adik bisa bebas atau adik-adik ingin membuatnya jadi bentuk lingkaran bisa nah kalau tuh bikin bentuknya jadi seperti ini jadi tidak terlalu bulat nah nanti jika sudah dibentuk seperti ini jangan lupa bikin satu lagi ya untuk bagian belakangnya nah kemudian kita ambil juga stick es krim kira-kira enam buah nanti stick es krimnya dua bagiannya Kalian harus memberikan garisnya Sebuah garis di bagian sini Untuk dipotong ya Untuk disatukan nanti Sebelum digabungkan menjadi satu Nanti sudah setelah dipotong Adik-adik susun Dan bentuk menjadi seperti ini ya Nih, Jadi seperti ini Ini untuk gagang kipasnya Nah Kemudian Nanti sebelum kalian Tempelkan ke gagang kipasnya Adik-adik bisa nih mulai dekorasi Misalkan adik-adik tulis di bagian kertas pertama Yang disukai oleh Tuhan Seperti apa contohnya Misalkan kayak gini nih Disukai oleh Tuhan Pertama tuh, nurut perkataan orang tua Kedua, rajin beribadah Ketiga, mendengarkan firman Tuhan Keempat, membantu orang tua Nah, nanti setelah itu Kalian bisa, misalkan kalian ingin Tambahkan gambar Atau mungkin potongan origami Atau apapun bisa adik-adik tempelkan secara kemauan adik-adik nah nanti barulah kalian rekatkan bagian gagangnya ini ke kertasnya bisa menggunakan lem seperti yang tadi kakak bilang atau double tip atau selotip nah nanti di belakangnya itu di kertas kedua adik-adik jangan lupa tulis perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan nah berarti yang tidak disukai itu kebalikan dong dengan apa yang disukai oleh Tuhan nah kayak gini nih yang tidak disukai oleh Tuhan tuh salah satunya lawan orang tua malas beribadah tidak membaca firman Tuhan dan tidak membantu orang tua nah nanti digabungkan ya ke bagian sisi belakang dari kipas yang sebelumnya nah untuk menekatkan kertasnya adik-adik seperti yang kakak bilang bisa menggunakan lem gun lem dan juga staples ya nah pada saat sudah nanti tinggal ditunggu deh sampai kering nah jika sudah selesai adik-adik bolehlah diwarnai misalkan menggunakan rayon spidol atau alat-alat yang ada di rumah nah jika sudah selesai kakak tunggu ya nanti jangan lupa untuk di upload hasil pekerjaan kalian ke grup Pla, Pelkat, PA, GPB, Shalom Depok. Kaufta tunggu ya hasil karyanya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Gimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, adik-adik? Seru banget kan? Jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka karyawan dan adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama atau papa ya. Nah persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Nah atau bisa mengeskain barcode yang ada di samping sini adik-adik. Kak Rachel dan adik-adik, sekarang kita mau menerahkan warta PA nih. Yang pertama, kami kakak layan pekat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak layan sekalian. Nah yang kedua adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini. Nah contohnya Rachel kelas 1 sudah beribadah. Nah untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh untuk meminta bantuan mama, papa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah di rumah. Adik-adik atau mama papa yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IMPL online ini dengan saat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak lain PS Shalom Depok melalui WhatsApp atau mengisi link ini. Nah, Kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima Dan nantinya akan diterapkan di ibadah Ya Online ini Supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya Nah adik-adik dan juga Khodri, Jangan lupa ya, minggu depan kita beribadah melalui Zoom Meeting Jam 7.30 pagi ya Nah untuk link ibadah bisa dicek di bawah ini ya adik-adik Jangan lupa bergabung ya, karena pasti seru banget ibadahnya Kak Tommy Kak Babam, Kak Rachel, dan adik-adik yang ada di rumah Sekarang kita telah tiba nih di penghujung ibadah hari ini Enggak kerasa ya? Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan Dapat dirumungkan dan mendapat jadi berkat untuk adik-adik ya Nah Kak Audrey dan juga adik-adik Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini Kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri Kita akan menyanyikan lagu penutup yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, Kak Puji dan Kak Afto tunggu untuk aktivitasnya dikerjakan. Dan jangan lupa untuk foto dan share di grup pelkat PA Salom. Adik-adik untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa yuk adik-adik ambil sikap berdoa. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Untuk tetap setia kepada Tuhan, menjalankan segala hal yang membuat Tuhan senang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.